di gaji Nah di sini saya sengaja tampilkan ini di depan saudaraku ya ini ada beberapa pilihan ada 10 ya lima orang itu dari latar belakang TNI Polri kemudian lima orang latar belakang uh, sipil nah ini sudah banyak pendukung-pendukungnya pesan saya ya jika terjadi perbedaan dalam Pesta demokrasi terkait pilihan, silakan itu ber, uh, berbeda, tetapi kita tidak boleh saling menghina, saling menjelekkan, ya, menyebar berita hoax, ya, tidak perlu kita sibuk mencari kekurangan-kekurangan daripada calon-calon eh, presiden, calon wakil presiden yang bukan pilihan kita, tidak perlu sibuklah, ya, sibuklah menjelaskan dan menyampaikan program-program atau hasil kerja nyata setiap eh, calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung di masa datang. Jadi begitu kawan, tidak perlu lagi ada istilah kadrun, kampret, cebon, tidak perlu itu semua dibuang. Ya, karena siapapun yang terpilih menjadi presiden Republik Indonesia, maka itu adalah presiden kita semuanya, itu adalah pemerintahan yang sah. Jikapun kelak ditemukan ada kekurangan-kekurangan Pemimpin dalam pengambilan kebijakan, maka kita berikan masukan atau kritikan. Nah, tentunya kritikan ini tidak boleh ada unsur kebencian, fitnah di dalamnya. Tapi murni kita memberikan masukan demi kebaikan bangsa kita. Demikian kawan, ya tetap semangat. Jaga Persatuan Indonesia, NKRI Harga Mati, Bineka Tinggal Ika, Pancasila, Ideologi Negara Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, om Swastiwastu. Nama budaya, salam kebajikan. Merdeka. Allahu Akbar, NKRI, harga mati.